Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sahabat orang. Pagi ini hari Minggu. Saya berkunjung ke Kebun borang saya. Ini sudah banyak yang turman, banyak yang turman. Mari kita berburu kata. Sebagian sudah ada yang turman sempurna. Sebagian ada yang belum. Nah kalau ini belum belum sempurna ini masih Agak seger nih pohonnya Tapi sudah kuning Mungkin 3-4 hari lagi Mungkin durman sempurna Mari kita cari yang Sudah durman sempurna Yang sudah Katanya sudah lepas dari bawahnya. Mari kita ambil Kita kumpulkan Kita karantina nantinya Untuk tanam musim depan Ini kita kumpulkan aja ini sudah durman sempurna sudah lepas dari pohonnya kita ambil kita masukkan tas plastik untuk membawanya <tuh> ini kita cari lagi yang sudah durman sempurna ini kita kumpulkan ini ada lagi ini sudah durman sempurna sudah lepas sudah lepas semua ini, sudah lepas dari pohonnya. Tuh, 2-3. Alhamdulillah satu pohon ada 3-3-nya, ada 4 nih nya Wow, oh, ini ketemu satu. Di satu pohon ada 4-4. Baik, Mari kita cari lagi yang sudah bermain sempurna kita ambil kita simpan, kita karantina. Ini belum sempurna ini, masih masih nempel di pohonnya. Tapi ada yang satu yang sudah lepas ini. Nah. Ini, nah ini satu sudah lepas, tapi yang lainnya belum. Sudah cari lagi, sudah turun sempurna. Kita kumpulkan, kita simpan, nanti kita karantina <tuh> sebelum rumah sempurna ini. Ini juga belum. Belum turun sempurna, belum lepas. Ini ada yang satu sudah lepas. nih enggak ada. Kita cari lagi. Nah, ini alhamdulillah sudah lepas semua. Kita ambil tuh dua. Ini juga sudah lepas ini Sudah lepas semua Kita cari lagi yang sudah turman sempurna Belum lepas semua ini Sempurna-sempurna Masih nempel di pohonnya Oh ini sudah diambil kemarin ini Diambil minggu kemarin Karena sudah durmen Saya cari lagi namanya sudah sempurna Kita ambil Kita simpan udah lepas nih. Ini. tapi yang katok supernya belum nih. Masih nempel di pohonnya. Ini lagi sudah horman semburan. Sudah lepas. Ini nah. ganteng kan, kan? Kita cari-cari lagi, mana yang sudah firman sempurna untuk kata orangnya. Setelah itu, nanti kita ambil di karantina, yaitu kereta api lewat, nih, rekan -rekan. Ini kebunnya dekat jalan kereta api. Demikian teman -teman. terima kasih Nanti kita lanjutkan lagi Untuk nyari kata yang sudah sempurna Yang turman sempurna Baru kita ambil semua nanti Kita kumpulkan sedikit-sedikit Lama-lama jadi bukit Tetap semangat, salam sehat Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh